Oke okay. hello guys hello boy hello momen kembali lagi bersama saya Sim. macam macam dan kali ini saya akan uh, menginfokan hal menarik karena itu kalau kalian apa, membuka Steam ini terus kalian klik PUBG sekarang itu gratis men play PUBG battle clone play for free and in 6d jadi cepat-cepatan download ya biar aku juga lagi download nih oke okay. Itu aja. <laughs> bye, -bye.